wuih ketemu rombongan cok tambah rame lagi anjir. ini SMI mana aja haa SMI mana aja ini? ini SMI mojo sari SMI ketiwi SMI potongan korong sabar mas sabar mas sabar sabar mas, sabar sabar sabar tuh oh banyak yang ketinggalan cok banyak yang ketinggalan aja. Guys, kembali lagi bersama saya Harun di YouTube Vlog. Gimana, Mas? Masih tutorial, kuat, Mas? tutorial kali ini saya akan membawikan tutorial cara untuk menggiling ban depan. -depan. Oke. Okay. Masih kuat, Mas? Agak, Mas. Agak. <laughs> Masih kuat, Mas. Agak. Oke, lanjut lagi. Tadi habis istirahat, lumayan lama sih, uh. tapi nggak sempat makan tadi tidur bentar. Bukan tidur ini sih, tidur-tidur ayam lah. Orang bilang tidur-tidur ayam <laughs> ini masih setengah perjalanan, masih lumayan jauh lah, masih setengah lagi. Semarang Ini udah masuk daerah apa tadi Mantingan kalau nggak salah Masuk daerah Mantingan Dan saya pun mulai ah, Mengantuk <laughs> Mulai mengantuk cu Agak Agak mengantuk Bukan mengantuk sih agak mengantuk. untung rame, kalau rame, kalau nggak apa nggak rame kayak gini pasti udah ngantuk, jod. udah ngantuk parah. Hah? apa? ah apa karena? oh motornya sih Rama trouble atau apa nggak tahu? Trouble kayaknya motor huh. Berasa pengen tutup mata anjir. tuh hitung sendiri motor ada berapa tuh Udah capek ingin tuh mau ngitung <laughs> Ngantuk coba Trouble, trouble. Aduh ini ngeliat orang tiduran kok kayak, kayak enak anjir Kayaknya enak juga kalau tiduran <tis> Oke okay, gas lagi Tadi yang trouble motornya udah beres ini baru mau keluar Jawa Timur Perbatasannya di depan sana katanya Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah Kayaknya baru lihat tadi BR ini. udah jalan tol sana itu. baru nyampe serakin, dia ya, tadi Sragen kan bener, ada pelangnya kok. ngantuk sih, tapi kalau kayak gini mah langsung hilang ngantuknya Jok soalnya rombongan terus kenapa racing kan, enaknya kenapa racingnya gini, perjalanan jauh tuh gak bikin ngantuk. Udah daerah mana sih? Ngga tau, ini mall apa? Ini happy Puppy KFC. Bos aman, bos. Masih kuat, bos. Eh, salam dari DJ Oke, salam dari Cangar. Gua masih kuat, bos. Oke, oh ditantang Oh mantap! ditantang berantem sama orang, orang, siapa? orang si lima Oh mantap! Oh orang Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! yang mantap! Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! Oh mantap! coba kayak ya, ini enak coba anjing <laughs> tuh kayak, kayak duduk di sofa anjing sofa oh, berjalan coba kayak belok kanan kan oke okay, jadi untuk menghilangkan rasa ngantuk kita akan bernyanyi sedikit kita akan mencari lagu yang bernada tinggi Supaya apa? Supaya adrenalin terpacu Anjay Satu, dua, tiga Bila... Baru mau nyanyi, Cok Rombongan udah berhenti Gak jadi nyanyi kalau gitu mah Apalagi apa mau lanjut lagi mereka Ada isi bensin, ini ada WR3 biji nih, E2 banyak sih. <laps> ngeri anjir di pinggir jalan kayak gini, takut ada kontainer atau apa gitu, ngebutannya panahan aja lah. Bila rasaku ini rasamu. Kantor jasa akuntan. Ini daerah mana? Gak ada keterangan gitu. Gak ada. Itu manitrogen. kolaborasi Indonesia menuju 5 besar dunia. Itu mah kampanye, Cuk. nggak tahu daerah mana ini. Joker, Joker apa itu? Pokoknya udah di Jawa Tengah. Lah. Weh, udah pagi dong, Gak rasa. Perasaan mata tadi pergi, malam sekarang udah pagi, Cuk. Jadi sekarang kita sudah masuk daerah Karanganyar, sudah di apa Karanganyar Karanganyar tuh Patung Kuda tuh, udah lumayan deket. Tadi mah di Maps satu setengah jam, ya paling satu satu jaman lah. Dikit lagi, semangat, semangat, semangat, semangat! Jangan ngantuk dulu, jangan ngantuk dulu karena sudah lumayan dekat. Sudah lumayan dekat, ini udah di Solo. Bukan sih? Tadi mah tulisannya ada Solo juga. Sayur barbar cowok anjir, bisa bisanya nyampe situ cowok Solo sudah masuk Solo kita eh iya karanganyar terus masuk Solo bukan sih nggak tahu tuh. tadi ini mau udah Solo. itu udah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Klaten kita pemandangannya tadi di apa, di sana tadi pemandangannya bagus, padahal tapi gara-gara mic kamera ini dia lepas, serasa ingin memaki, tapi ya mau gimana aja. jadinya nggak record tadi pemandangannya, padahal bagus pagi-pagi. Selamat pagi Oh Oh Selamat pagi Aing Lapar uh. ndang ngantuk saya lapar <laughs> matanya cu liatin matanya cu ah <laughs> matanya udah <gak> kuat aja. ah <laughs> muka cu Sabar Mas, sabar Mas, sabar, sabar, sabar. Sabar Mas, sabar Mas, sabar, rel kereta, rel kereta, rel kereta, rel kereta. Udah nyampe prambanan kita guys Udah nyampe prambanan Ya dikit lagi lah Dari tadi mau perasaan dikit lagi terus <laughs> Gak nyampe nyampe aja Ini terminal pramba Terminal prambanan Prambanan, Candi Prambanan mana sebelah mana enggak tahu. Ini kalau nyampe yang pertama dicari adalah kasur. Kasur. Kasur yang pertama dicari. Yang lain pada di belakang anjir. Terluka lu di Mana Cok? Biar macam apa nih? Bukan Rossi ini mas, next di ini Asli Sprint XD Bilang-bilang <tid> <tid> gitu padahal pernah ngalamin <tid> Iya, padahal pernah ngalamin Biasa kan gitu, beli Rossi dikasihnya Sprint XD Cok. Ya. Katanya sama Ini pernah salah Ini, pecah. <tid> Doris, pecah Emang udah sering kasus kalau itu Pecah nih, jadi ini tuh velg Sprint XD bukan Rossi. Kalau Rossi masih kuat, kan biasanya orang kalau beli Rossi itu biasanya dikasih dari bengkel tuh Sprint XD. Ngomongnya mah sama-sama, eh padahal mah beda. Sprint XD sama Rossi ketahanannya beda, masih lebih kuat Rossi daripada Sprint XD. Pokoknya kalau, pokoknya kalau beli <coughs> beli velg, terus cari Rossi velg Rossi, pas dikasihnya Sprint XD jangan mau <laughs> karena beda ketahanannya. Cari yang Rossi Rossi asli maksudnya, jangan yang Sprint XD. Katanya ngomongnya mah sama kalau dari bengkel. Oh sama ini Rossi juga Rossi, cuma ganti nama bla bla bla bla. Pada Alma ketahanannya beda, Sprintex di sama Rossi masih lebih kuat Rossi. <tuh> udah udah udah banyak kasus velg X dipecah. Kalau ini Scarlet aman kan? Kalau ini Scarlet what? tuh uh, aman. Tadi ngajak apa? Ngehantam lubang juga sih tadi lumayan keras ya depan oke lanjut lagi ini habis istirahat tadi di pendopo pada tidur semua sekarang udah jam 10 eh jam 11 apa jam 10 mau lanjut ke penginapan, ke homestay aku khawatir de, de, de, de. Bisa langsung tidur lagi, ya. Tadi tidur cuma sebentar, <tuh> Terminal perambanan. Belum juga sampai kotanya udah hujan ya Ini belum nyampe kota Masa iya hujan Langit Bisa kau tarik hujan kembali Karena aku belum sampai Jogja Belum sampai homestay Nanti kalau udah sampai homestay baru Kau turunkan hujan Tapi jangan dengan petir Hujan aja akhirnya sampai penginapan wisma Sri Kandi. Ini nggak tahu mau istirahat dulu. Ada yang mau pergi kayaknya. Mau ke landasan Pacu mungkin. Tapi sayangnya mah mau tidur dulu istirahat capek. Ini <coughs> belum semua rombongan sih ini. Yang lain tadi masih pada di sana kayaknya. Masih pada nunggu rombongan lain. Nanti kalau emang keluar Ngevlog lagi. Kalau emang jalan-jalan di Jogja. Pokoknya mau apa? pokoknya mah mau tidur dulu intinya ini ada tiga motor yang trouble, WR yang itu velgnya pecah belakang terus yang satu yang sana tuh per koplingnya putus terus yang satunya punya si Rejun, tali koplingnya putus kalau yang ini tadi malam cuma buat kenal put doang yang lepas sih tuh. tapi udah aman udah diakalin <tuh> panas yuk aku bablas yuk iya sampe bablas <laughs> yuk katanya sih pulang ada yang ngambil sore ada yang ngambil malam kalau yang sore singgah ketawa mangu kalau yang malam langsung tapi kayaknya aku apa saya ngambil yang malam aja Oke, okay. jadi mungkin sampai di sini aja videonya. Ah, lumayan capek, panas lagi anjir. Jadi sampai di sini aja video hari ini. Nanti kita lanjut lagi mungkin video apa, vlog perjalanan pulang, atau kalau emang jalan-jalan di Jogja. Oke, okay. see you next video.